Assalamu'alaikum, hai guys Di belakang saya ini ada sosok makhluk goib ya Dan sosoknya menggunakan pakaian hijau dan bermakota Dan dia berinteraksi sama saya uh, Saya disuruh duduk, duduk di batu ini Gak tahu mungkin uh, makhluk goibnya lagi kabut atau lagi bucin, Lagi pengen curhat-curhatan sama ratu bidadari ya mungkin ya jadi dia apa awe-awe gini -awe dia ngobrol sama saya, saya disuruh duduk di sampingnya. gitu Jadi uh, Tuhan itu tidak menciptakan manusia saja, Allah juga ciptakan manusia, jin dan malaikat untuk beribadah kepadaku. Allah sudah tegaskan, aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Jadi mayoritas mungkin manusia tidak bisa melihat jin atau malaikat, tapi ketika Allah mengizinkan maka manusia itu akan bisa melihat makhluk goib, teman-teman. Jadi, manusia-manusia tertentu yang diizini atau dikesani gusti Allah, manusia tersebut bisa berkomunikasi atau melihat jin secara langsung. Itu sudah anugerah dan kehendak atau izinnya Allah Ta'ala. Oke, buat teman-teman. Jangan lupa di follow tiktoknya Ratu Bidadari TV Like, komen, komen ya teman-teman Dan jangan lupa di subscribe channel Youtube Ratu Bidadari TV Jadi buat teman-teman yang pengen melihat video dengan durasi panjang eh, Langsung mampir ke channel Youtube Ratu Bidadari TV ya Jangan lupa di subscribe ya teman-teman Biar aku lebih semangat lagi bikin konten Oke okay, salam dari saya Ratu Bidadari Dokut Kondang idola sejuta umat Hai hey guys Di belakang saya ini Ada sosok wanita Apa kepalanya Wanita badannya manusianya Saja berekor ular Jadi ini adalah siluman Ular teman-teman Dan siluman ular saya akan Mencoba untuk ngobrol Ngobrol ya sama yang di belakang saya ini Assalamualaikum Rahayu Panjenengan Nami Sinten Oh mohon maaf, cukup saya yang tahu namanya. E, namanya tidak e, mau dipublikasi. Saya akan tanya, e, kamu di sini ngapain? Apakah ini e, rumah kamu atau apa? Uh, dia ditugaskan di sini guys Jadi beliau ditugaskan uh, Nyimas Blorong Adinda Nyimas Blorong Untuk menjaga laut di sini Jadi sosok gaib yang di sini uh, Beliau bertugas Dan beliau adalah prajurit Atau abinya Adinda Nyimas Blorong Oke okay, buat teman-teman uh, Di-follow ya tiktoknya ratu bidadari tv dan buat teman-teman jangan lupa mampir ke channel youtube ratu bidadari tv ya teman-teman uh, ikutin terus update-update terbaru channel youtube ratu bidadari tv oke okay, assalamualaikum